を Marada, fotografer kita pada saat ini, alamatin Tenda Umum Daerah Kolonodale. Jika sudah tiba di ruangan ini, kami beri kesempatan. Gitu. Dan kedua, teman, -teman Ya, yeah, yeah, Bapak-Ibu tahu undangan yang ketiga. Ya, perlu kami informasikan dengan ya, banyak dari yang tadi, tadi sekam Bahwa setelah acara ini, akan dilaksanakan acara bangsa, karena Aku Sayang, karena.